Bye. Orang kaya bukti Nerma yuk orang kaya bukti Nerma yuk, sedang pinggir kali di Well, <laughs> orang cereng kurang Oke okay. wisane udan-udan macelok minum es. minum es. orang mau es. netes. Udah netes es. Es. Es. Cendol, tempe tahu tempe tahu bubur ragi bubur ragi hmm. hmm. sekuteng sekuteng ge gancang ge bubur hmm. ayam ge di sembik ni bubur kopi di monitor tukang kopi tabrak motor ni ngalamun sebetulnya checking checking malah cek anan cek korok <laughs> kaya banget buku kaya Wey. Mama ngerti nembang Apa itu? Mucola buat lo Diku Parku musola itu Omong muring nembang Mbe marah-marah Diku Komong ngomong Ake ah, si jika salah Ngin titiga amun mama ngerti Omong mongong orang kuar Parp muring Duduk musola Kata orang-orang Cacing Orang-orang Cakarta ya kan Cakarta dua gitu orang-orang hmm. iya nanti gua mikirnya bulan Ramadan. Cakaran gitu-gigit macam kini mereka ini iya puasa kato lho rebalan wirabalan. Bap bapak bapak hadal, bapak adal bapak adal adal luarannya kan rebal kan rebal kan rebal ini remedan wes. Iy, wong remet dan waaah kebulan wong minta kuasa lah juo ku riayaku ya iya iya ku riayaku jadi wong oh, ken riayaku usai dul pitik ku apa lagi ku usai dul jago iya <tip> pisik usai duing wih ringga hmm. tuh <tip> hari <tip> nembang memang nikitin kudu sing bener dewan enak kita masih dan lima menembang terjarang, dia mertua uh. rapi garis sici mertua lah kapisan ya, bertua mane, daya mati, ya udah salak kita buru meh jadi paman tak telak motor, terus mantu singriku, biungan dong mama ngoretingoni, waktu pate koningoni mertua, nih mertua mas jelas bendo tuh bahkan dong, anak mertua sing akan motor -mantu, oh, nom, bantuan, nih mantu kok, karena mertua teladan nih. Jadi, jadi mertua nongon motor, ngon, tuh. Itu Iya, papa kita mertua adalah oh motor Wih, e, rugi kita itu, bapak ya. kita mertua motor Motor kita? Sing gua, de, jengking, iya. yeah. sing sesuatu nanti. motor Iya, motor si ninja. enggak Ninja pake ninja desing. ya kas? Sing rem rem iya, iya. larang. Larang. Lara, lara, larang. larang larang. Iya larang. Iyaiku itu larang. apa Larang. Eh, Rauh oh. Nyakin cua, nyakin Rauh oh, Rauh Syirah uh, hey. Rauh Rauh Rauh Rauh Rauh Rauh Rauh Rauh nembang Syirah kokor ngebenerakan Amun kita rumah saya salah Bu sirah bener Kokor ngebenerakan Gaknya muring-muring Lah iya Amun mamang emang pengen nembang Amun mamang orang bisa Oh, mau nggih kita berajar. belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Betaken gini kula, ikut menembang, becus sorak, oh, oh, jonggok, deh. Pantasan nah, baim gitu kebunatan nggak bener bener di masjid ya, main terangap bae. Ya. Nembang mesin ngomakna, ngopi pelenggong, buku koma-koma nah, nembang aja gara-gara enakna, pulang mau nggak kenal nih. Mati jika sing pinter ya tergacang nembang, kalau tergacang lebih cemok yang negor nembang, cocok siir sing nembang dan. Abang-abang mental nih sajeng, sombong, sombong di kandang sapi sombong, sombong, sombong, aja sombong, Nyo nguwang sarong barang barang mentas minggu sadang nenggo klambi nika seragam seragam iki pada seragam aja seregem la iya sing pada baikku seragam pada baikku seragam saragam, bayiku, saragam aja seregem iya pada kalau seragam apa beda iya aja seragam duduk seragam duduk kayak bucah pada main bu ola polika bu iya elok kan bu ola bu ola bu ya, ola remak bu ola caci bu ola sama ya, bu ola bu ola iya kan lo kan seragam hati, -hati. Nah, nah, enggak eh, ada eh, seragam seragam iya seragam gue itu iya seragam lah, elok ngenggau anak-anak pelatihku kayak emang iya pelatihku anak-anak ibu, lawannya kaos sekolah cerahanku eh, seragam-seragam training ibu KB apa? training kan. ya. Uy, training? iya wih, training kalau jadi gajem training <laughs> training, training ya, beda bedanya sih training kalau training. training, saya waduh gak kok sih, ya. saya tanduk bocok mas karena kan training aja parah ini, atur mamang memang menggoropi ke Brili. Emang udah mau Non. brilip itu untuk berlambang, berlambang -e, deh. Ada Brili, ini hmm. gue ngomongin. Jadi, BBK ya, masih juga sombong belaka. Jadi, ya, gue gua gitu lah, kayak pakaian jarang. Beng, beng. Ning dindiga ari kagah madu pendasi Pendasi pendasi pendasi. pendasi. pendasi. pendasi Iya kayak, kayak... eh hey, kayak ayam dasi, endasi, dasi, ujung boleh lang bu, wajah boleh lang, belang belang. Balikkan kau, wadah bensin, corong bensin sangat berat hmm. Aku teman bicara ya, dia dia, aku cem dia mau Corong bensin kita nih maling corong bensin takonon. Maaf, si eh ini Sarpet takon. Maupun mau gue mau korang motornya. Iya untuk antek-antek bensin. Tukun di ini siapa? Tukun ini kau aku? Si Iya. Dia sujud kau corong ke Mampang itu. Iya, or, sumpah, sumpah. Di Primenya sih, nano rokor corong mah. Suara aja aja mengada-ada sayi. Dia Sarpet itu barang termeskude corong angkrakan deh corong apa warna bang bubik karonya pak bubuk roti nih makasira ini nyatane corong bensin beding gue itu jantar ngerang wujudu corong bensin kena kaya tolong apa nih gadangan lukai bocah gerakal nge-noti amun bengen ngenggok telepok abang maka ngekaya almarhum bapak sakit jadinya wabak menaku kaya waruh disini waruh kita wis becak nampak, harap nembang mah haaa harap nembang apa karo kita bapak dia nembang harap nembang apa sih ya karo kita iya karo bu nembang apa ga bisa pae kita mah harap bapak dia nembang bapak dia apa iya harap nampang sih <tuh> bang <hisi> Iya, Nembang, ama, nembang, salar, nembang kita di Kita sing sing Kita singgapade. Seibaranya ngaji. ngaji. Kita ngeja di Mama Iya itu. Kita sing ngaji Mama sing mana nih? Ya, kita sing ngajamakan. Kami besok berangkat Kita penangan, si mau penembang kita kita bisa nembang Iya kita kalau makan Ada yang kalau makan kuping malah Siapa sih ngomong kita ngomong karok kuping. Ada yang kalau makan kuping malah ke Oh. Kita ngomong -ngomong Uw, <tuk> <tuk> Daripada kering oh. <tuk> oh, oh, kan, <tuk> Kita min terong oh, ada aja aja beda beda oh, hmm. di rumah sakit duduk duduk kemang sesala mamang eh, lembang ETA ARAB NEMBANG MAMANG DI ARAB NEMBANG DOH ARAB NEMBANG ETA ARAB ARAB ARAB NEMBANG ETA KITA NEMA KITA NETI ARAB NEMBANG KAMUDI kamu Rongokaken, Arab nembang, Arab nembang, Arab nembang, kitane di Arab nembang, rongokaken. Arab nembang, di Arab nembang, rongokaken. Arab nembang kitane di Arab nembang. Harok kita, kita nembang nembang, eh harus nembang harus nembang kita nih harus nembang nembang di komang kita harus nembang baliknya harus nembang nembang kita mah nembang kita semua nembang kita mau gontar gontar begini rewel weh bocah <tuk> Aduh sampai lara di bibir kita macam. Gitu ya tutup iki iki arek nembang. Langgarne di mana le dusun? Hah? di mana nembang? Jaran nembang. Jaran di mana? Pepadean oh. nembang ya, e. Sires nembang kita sing pada kaget dulur. Jadi nembangnya gua go manane? Tunggu maknyo kata-kata. Encok kata-kata. Mau mana ya? Awal soal dibalik awal. kesalahan kendor disodor, sodor, susur payung. Kopek, kongkor, kajus, kodor, kodor, kodor, kodor. Enak kan? Uwe, bak, enak. Hei, lu, boh, kopek, ya kita menembang di susu Bentik, ada Susu lah kawanku nek, pendor. jadi nek. Ada susu, ada susu. Jambu Susu lahir, jangan-jangan kotor. Ayo, susu hamil nah, mau kendor. Susu nih, tinggi lahir. Susu lele, jambu air, sisi-sisi pagar, sabunan, pita kanker, susu leher, pake anggel sabola, moncor kampung oh, <gulungan> <gulungan> lele. Tidak ada cemerang ngeyil Keibad nih tolol Tidak ada borongan susu kade itu saya Ya nembang uang sana Eh, kek si ngubung ngopek kutolol Ya mamang serba deh kita sih nembang Atau ya gemengi sinung kita Gitu loh gak bade kakak nek Gawe ketek di talian Susu ngopek ake dahin ne yang lain aja sih yang lain aja yang lain aja kita walang ecek walang dami gede da -da sikile dan nepesek Oh, maaf, Maaf, oh, Mi Jangan dikeni, dia ada oh, susu Ecek-ecek walang ecek, walang dami gede sikile Asep-tasep rangka nih pecek, tes harmi gede itu Mana tes harmi nih, Maaf, Mi <todoh> Dudu tes kene. kena? Loli Uang... Tambak Tambak, sebelah sadang <todoh> Bokananane te tecar meneh ngajuluk ampun sing dunya takang eretan. Nggrang ndi? Megoan. Ajaiku Ajai ku, ajai ku. Tuku kerupuk ning senayan, silit tempuk lekas ing doyang. Tuku kerupuk ning senayan, silit tempuk lekas ing doyang hilap di saya sini gunung di situ gunung diaduk kon pating valedung di sini bingung di situ bingung mas ini kenrangda buntung napa sing waras kerangdane <laughs> Ih kurang gak gede saya tak kalau masih. saya tak kalau latih, masih. saya tak kalau latih. bon kanas kobo boleh dikiring-iring aja lo kopi sing panas ku enak 20 piring nembang kok makannya maaf Kang Rebah maaf Lek Isyah dikiring kok nembang Dodonga jaluk di masumpah swear yeah. ngelingaken doang kok <laughs> kita mau sobek pada mereka mau turu, gue aman dibilayer, gue sih. Saya tak kau ladim. Masih samping reng di samping di sobek di jion kongkong mang termos. honcil taiam get jirot get jirot cembur indok goreng mencrat wah keblang banget Penyakit kolornai, penyakit setur, penyakit apa? Penyakit setur, penyakit setur, penyakit seturki. penyakit Aduh penyakit orang bisa nyebut ya, orang bisa nyebut setur. Ah! menyebut ikut kamera free-pending ajak <tanya> pandinya akan Mamang Syirah dimamitin itu wabrak kita memitin Mamang pengdipit wabrak gue ancang-ancangnya lu kayak summerglades coba eh. oh, sih ngelung hari wisdawuk matolol aja buru-buru kepengen anak ke nafsu lakak lembek tarap gancang, tarap ancak kita menurut anak Syirah menjera kita Mas Dio. Enggak ya, mau saya bagaimana kata saya. Kalau begitu mah kamu itu jangan suka ini nih. Kamu harus nurutin kita mauanan. Coba kamu nurutin ya, yeah. kita itu. Saya bagaimana nantinya mau apa kita izininnya. Iya mau nurut apa? aku medok ancang <tulian> harus beduk Iya nantinya beduknya ku aja gancang-gancang sitan orang keturunan pengeliling uuuuuh jadi mamangnya pengen ngibing ngomong ngejaluk ngibing maksud gua ngerti lo. hahahaha uuuuuh gimana itu dunusia berajar seperti seorang di jakarta hilang wih orang leh. ngerti ngerti orang hei kita ngasih di jakarta orang nggak ngubur nggak ngotor ceket di Jakarta si naik kereta di Jakarta naik kereta iya di Gang Brepe Gang Lime uh Gang Lime naik krete. Oh, Na naik kereta naik kereta turun brenges oh, turun kok ke... brenges brenges lanjut ke Serang iya ke Lebuang berusaha merah Lebuang sih lah Oh jadi jampet kurang seret terpakai nih ya. Merepet abeis. Abang Jakarta, Jin Betawi, Jin merepet kabe. Aja ganjang ganjang alon alon, wis tua mah, orang perlu ganjang alon alon dong amma penyakit kelingan penyakit doyan ati lumayan aja saya jangan Lihat, ngipin aja. ipin, ngipin. Udah, angka, angka, angka. Udah, angka, angka. oke ngelengangkan ong oh, kok baca di eh ngelatiin penyakit satu wanita lah jalan-jalan menggeleng renggak kita lah kita melototkan ngeleng ampin wosya Allah jari kita ini tepak berdode kalau kita ngelengkainnya tepak berdode kalau dia ambil jundel pun jadi ngamang pakai nomi cacing silahkan jundel dengan mereka mereka tepak berdode hmm But I'll party now, oh. no. Semua Udah mau itu mati cepat ancaan itu. Oh uh, ajakan -ajak kenal jasa sedang-sedang sedang uh, jadi mau makan acaan bedas temen Semet Yuk hey, yuk hey, hey. hey, hey. cabok-cabok cabok-cabok cabo. Nyeluk bocah bocahku Boca bocah bocah sih kita bocah sih bocah Boca, boca, boca, boca Boca boca, boca, boca Boca, boca, Aja bedas teman Bedas-bedas ah, On, on, on <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Oh Ini suami. Balik yuk balik yuk. Cucu rewet kita <laughs> oh. Jadi Kita kita telur. Oh. Kalau oh <laughs> yang <Cilu -luru -rumu. laughs> sing lulur, sing beneran. Aduh, buat mana? Kesemetan. Bawang Arab Rabi orang jadi duit, Rabi tuang ngajak perang. Tum keripik kay hati lamban, Arab kawin orang jadi duit, Rabi tuang ngajak tembakan. Gunung keripik kay ketulan ketulan bawang, mangan keripik sedikit laran nening tulang tulang ini mau anca-anca kayak Rokok cojok sirena kita menunggu merokok, orang mesti saya juga pusing nih kita dan itu juga pusing dan itu ngerokok nah sirena kebina-bina temen itu eh mah kalau kita mau ngerokokan masih merokok di baik. tapi kita udah ditakon nih ntar apa apa itu ngerokok ngeklaim sirena ngerokok ditakonnya komor maling komor komor ya kandil ngekai rokok ada takon bro untuk padahal tadi dulu di ramai di omak gitu penggitanya amun kita bapak namanya menghormat tuh abu jerawateng begitu itu gernih jerawateng kita neng jiran gudur-gudur jerawateng mual sumber di karbik Atu satu kelima sepertahankan modal raja beri kita matuh rohkan aku apa jodang remsi surya udah ngarem sih surya ibu coba ngerokok ngerokok dimana hanya di penyiot Udah gak ada mabek, udah gak ada mabek, udah gak ada mabek, udah gak ada mabek, udah gak ngerokok mabek, udah gak ada mabek, udah gak ada mabek, udah gak ada gudang garam gak ada kita udah gak ada mabek, udah gudang garam mabek, udah Woi, ini nabok. <tuk> aja para Surya. Surya. Kita ngomongne duit amun mamang kebat, kebadan kita tak tukuh kene <tangan> kesebos. Sik bukan mikir, bukan mamang orang percaya Tekan dipamat, ayat, tak ada sepuluh fakta. asal ke badan badan kita, uh, aduh makan utang orang siapa kita juga dami. <laughs> Nelih, rabi ismi. jangan soal apa, Sari -Sari -sari, man okay. apa? Mamang sedikit Wong jawab ya. Ya. Memiliki rokok Surya, gudang garam Surya. Gudang garam Surya. Ampun bahasa bahasa Mamang Weru. Uh. berarti kan Weru rokok gudang garam. Disini ada Weru Gudang garam Surya. Gudang uh. garam Surya. Iya gudang. cere Wong Kenek gudang garam. gudang uh. uh. garam. Mamang marudu gudang garam itu. Ali gudang itu apa? tiba-tiba bapak dengokonam deh gudang beruruh oh hehehe wuih melotot melotot tiba-tiba gudang dong tetakonam hehehe <laughs> nah, ya Gudang itu tempat barang-barang hey. segera-gera di nih gudang hmm. itu tempat jadi gudang ikut tempat? ya iyalah dua hey, gitu lho dua itu ke jorong-jorong kepintra ulah ya ke jorong menurut perigil bekon gudang itu tempat? Hmm. Berani iku iku gudang garam surya. Gudang garam surya. Di gudang tempat. Tempat. Beruga gudang. Apa? Gudang garam ke Jalan Jakarta bu. apa ape garam ibu Heeh. Di Banggaram. Iya. Jere wong Jakarta garam. Iya. Jere kene mah uh jadi wong kene uyah. Uh, uyah. Berarti Mamang iku ngeroko tempat uyah surya. <Glilalas> He. Masih di tempat uyah surya. Di gudang itu, apa tempat hari garam? Oh iya, dia tempat kuliahku sama mereka. Konekuni, kuning dulu tiga kah? Ih, belkes deh. Iya, bener orang itu. Belanja bener orang yang eh rokok. Oke, saya kek. Cok, kenapa rokok mau ngegok? Kipir sebatang itu. iku Romayu. Nonge ngeteng ngeteng. Ambon sebungkus 24. 24. 24. sebatang 24. 24 26 karong gas. di warung Rokok di takon Ini warung gak rokok mah Atau iya Ini warung Gua rokok ya? He-he Eh, rokok nama ada rokok di kiki hari itu, karena duduk ya Duduk nih, ngolong ikut dia Iya, ke peselok-peselok Sira-sira, iya, rokok kita Sampai kita ketatakon Sampai kelingan di alingakon nih Gowrihin mah sih mau nge-gerunak banget Gua rakam angin kita ke oh balik gimana uhm, oh kip, Mama Mama nah, akan aku masih itu Oke. Lek iki nyot apa kali Le? Nah? Lek iki engko nyoti iki. Ceceli mamang iki. Ceceli, Tapi kita tetep karo mamang. Heeh. Mamang <coughs> rokokne harum surya. Budang harum surya. Saya iki tetep mamang. Iya. mamang bu gudang harum surya iki. Nah, mamang iki apa nih namun Amun mamang kebare tak cukukan rong Bingara dikenyot iya bisa enak pas mangan. duduk di jalan duduk salah-salah. Namun, salah. kebal deh, orang sulap tetap kebangun. Ih, rokok mahara dikencotek, anak pegangan gede. enak kunen salah. Di salah, premen si rakit. salah, nih, men, ya, men. Sa masuk lu premen salahnya. Dia kebal di keseluruhan, apa menurut kamu? Di sana si rakit melotot-melotot itu ngintin tiga lakani sadang lakani cikande lakani pemerayang ngara apa nih nih ah ku leh ku Atuh iya ku ku mana maksudnya ku enak kan centak enggak gitu rame kita neng di oh gitu ya Oh, Gak ngomong, kok non? Ya. Anja lu nih? yang ya, no. mentah be. be. Konon, Iyi, saya Iyi, Menta iya, cewek Mentah kok ngejar Iya, orang ngejar jaluk kemana? yang mau be. Saya Konon, apa ya. nih? <laughs> ah, ya. Ya. ya? Apa <laughs> nih? Sudah, kan? udah. Gak nggak sih? itu nih. kemarin kemana nih? Gua, nih, atau ada ngejar Udah. akan aku rokok. Bukan salahku kalau sakit. <tuk> <tuk> oh, oh, kita buat. sempurna mil. sempurna mil. <tuk> <lagi> sempurna mil. <tuk> Wes, jadi lu, enggak. Bocah, bocah, Uh, po, -po, ya kok gitu ya ini tuh aku tuh si dong ba, mau hmm? mau ya. mau hmm. lalu kita ketaklalu ini karena ya. di gaun itu ya. karena iya disuruh lo rokok, apa nih <tuk> Wong rokok sok apa nih? Rokok sok apa nih? Ya, yeah. sok dikenyot. Salah. <laughs> Kapan bener lagi lagi <laughs> saya? Kalian kebalat. Bo, oh, wong rokok sok apa nih? Senang atau menci, lagi saya. Kalian susah Kalau <laughs> rokok masuk apa nih? Sok dikenyot, cundu, terus, cundu. Salah. <laughs> Hi, ingin tin tiga wong rokok makin. Wah, aku maning mbak. Iya, gua bu. bu. di. Ada orang badan, Tunggu kita mah area jadi orang bisa diterus jawa Apa nih? iya wong kaya ini, mani nginti kuku wong ngepuru, ayam pada. hari kita di, itu memang mau waktu dipur wakak cira kak ini dia ada waktu watuk dipur hei di, kue wong maamun dua penyakit aja yang mandu satu sewo udah buru-buru berab, berabat kak apa ini berabat-berabat itu Berapa? rapat aja berabat-berabat jundal buat nanti hei kita liwat kaya lo kan kaya kan ngebranam merek kaya lo kan kaya apa merek? apa itu? memang pembunganan emang di satu sewo penyakit diingung-ingung wih siapa si ingung penyakit syait lo ngebranam kaya lo kak menteri keliningan bubian merek kita kaya berarti ngecegnon kali kaya menteri keliningan aranya? atau menteri ujaipungan yang gak ada kaya kaya kaya kelinik aja kelinikan ini pertama saja, drone jok-jok jok jok jok jok jok jok jok jok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 Datang di lab ne? kita. Kita. kita. kita gemetus Kita очку <laughs>